Innal hamdalillah nahmiduhu wa Wa ishidu anna muhammadan abduhu rasuluhu wala nabiya ba'dah wa la tamutunna illa wa antu muslimun Ya ayuhal وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِيَيْهُ الَّذِينَ عَمَلَ اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَلْ فَازَ خَوْزً Ama bank fa wa nabi muhammadin sunno noho wa fa rahimani warahimahumullah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian Walhamdulillah bin'matihi tatimush sholihat Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak putus-putusnya dan tidak henti-hentinya Dicurahkan kepada kita sampai dengan saat ini Nikmat yang berhubungan Terkait dengan ma'isyah atau kehidupan kita Sampai kepada nikmat yang Berkaitan dengan ad-din Dan juga akhirat kita Termasuk yang saat ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala Di tempat yang paling Allah cintai Dari seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini Dan Ini Salah satu kegembiraan yang luar biasa Saya dapat kembali berjumpa dengan Kawan-kawan Teman-teman dan para sahabat yang ada di sini Enam Dan Masya Allah Barakallah Fikum jemian Enam Hanya sedikit yang saya kenal Mungkin Pengaruh lama Atau dia kelamaan Tidak di saya Dan itu menunjukkan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk Dan hidayah kepada hamba-hambanya untuk dapat berhijrah. Nah, dan itu semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan disebabkan disebabkan oleh adanya pihak-pihak adanya dari kalangan kita yang juhud bersungguh-sungguh di dalam berdakwah Dengan seluruh potensi yang dia miliki Dengan seluruh potensi yang dia miliki Saya biasa ingatkan Kepada Iho ini tempat saya Di sana Baik yang belajar secara khusus Atau belajar secara umum Pengajian umum Ataupun pengajian khusus ...bahawa antum belajar bukan untuk menjadi ustad, menjadi kiai, lalu mengubah profesi antum. Tidak demikian. Saya tetap melambat anda dalam profesi masing-masing. Tapi anda di profesi tersebut bukan orang awam, bukan orang jahil. Anda yang pedagang tunjukkan bahawa pedagang itu... Begini karakteristiknya: Anda yang karyawan, demikian juga pegawai, juga demikian pegawai karyawan, pengusaha, pedagang, apapun itu selama itu berkarya hal dan mubah. Tetaplah ada di situ, dan tunjukkan kepada... Orang Muslimin secara khusus, demikian pula dengan manusia secara umum. Beginilah seorang Muslim yang menuntut ilmu. Beginilah seorang Muslim yang belajar Islam. Nampak tidak hanya di masjid. Kalau di masjid, alhamdulillah semua al, semua alim, semua soleh, ya, semua tawadu. Semua kelihatan khusyuk, iya. Dan itu dimaklumi. Tapi yang paling jelas dan yang paling nampak itu ketika antum berada di luar, berinteraksi dengan masyarakat, sesuai dengan bidang pekerjaan dan status sosial yang antum sandang. Disitulah yang nampak sebenarnya. Nah disitulah tempat antum mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari di majelis majelis ilmu. Nah, maka jangan kita yang sudah belajar ternyata kadang lebih parah dibandingkan orang awam, ya, baik dari sisi muamalah ada akhlak, ya. Utamanya ucapan lisan, ketika terjadi masalah, dan yang semisalnya. Nah, tunjukkan inilah buah dari ilmu yang selama ini kita pelajari. Nah, dan banyak yang saya lihat, ya, saya anggap mereka senior. Ya, senior saya malah. Sebab dari sisi usia, duluan putih rambutnya. Ya. Duluan putih jenggotnya. Duluan bertukar. Nah. Banyak di sini. Ya. Nah. Walaupun ada yang sudah tua. Tapi. Alhamdulillah. Belum kelihatan tua. Ya. Masih semangat. Ya. Nah. Nah. Cuma sekali. Rahimah ni. Rahimah kemurah. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Bisa bertemu dengan. Ikhwan. Ya. Ya yang seakidah, semanhaj dan seiman dan ini ikatan jauh lebih kuat dibandingkan persaudaraan secara nasab persaudaraan secara nasab bisa putus disebabkan perbedaan akidah perbedaan keyakinan mengakibatkan tidak ada hubungan dan wali semua wali dan seterusnya, tapi persaudaraan disebabkan kesamaan aqidah ini tidak akan pernah putus sampai kita meninggal pun. Tetap akan terhubung, bahkan kita mendapat manfaat dari saudara kita yang seakidah. Saudara, senasa belum tentu. Bukankah kita pernah mendengar bahawa seorang jenazah yang disolati dan didoakan oleh empat puluh orang yang bertawih, tidak menyukurkan Allah maka iya akan dikabulkan ia, kalau mereka minta syafaat, akan dikabulkan oleh Allah Nah, dan itu belum tentu terjadi ketika seorang memiliki ikatan secara nasab Nah, maka jaga persaudaraan tersebut. Ya. Jaga baik-baik persaudaraan tersebut. Hindari segala sesuatu yang uh, berbau fitnah yang bisa merusak persaudaraan. Nah, ada yang membuat fitnah, ada yang mengumbar fitnah. Ya. Singkirkan. Jangan biarkan dia berkembang. Jangan biarkan dia merusak hati-hati kita jangan biarkan dia merusak ukhuwah kita. Tidak boleh disingkirkan. Iya, buang ke laut. Supaya kita tetap istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di atas keimanan tanpa ada pengganggu yang membuat ya hati kita menjadi berpaling dari al-haq. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khair kepada uh, Panitia dan semua pihak yang ikut andil. Kemudian di kesempatan ini saya akan mengingatkan sebuah ucapan yang datang dari seorang ulama' yang saya yakin baik ulama' maupun ucapannya Antum sudah pernah dengar sebelumnya. Atau mungkin di sini ada asatilah, As ada ustaz yang pernah mensyarahnya. Nah, ulama' yang kita maksud adalah Muhammad bin Idris. Al-Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Yang kita kenal dengan Imam Al-Syafi'i Abu Abdullah Nah, yang lahir pada tahun 150 Hijriah Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah Nah Di antara kalam beliau Yang masyur dan terkenal Beliau pernah mengatakan Ya Akhi Lan zanalan ilma Illa Bisiddatin Wahai saudaraku Ya Akhi Kalian tidak akan pernah Meraih yang namanya ilmu Illa bisiddatin Kecuali dengan Enam perkara Kecuali dengan Enam perkara saun bika tafsilha bi akan sampaikan kepada engkau rinciannya dengan sejelas jelasnya nah jadi bisa dikatakan ini 6 tips 6 kia dari imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang pertama Yang beliau katakan adalah Zaka'un Ini yang pertama Zaka'un itu bisa dimaknai dengan Kecerdasan Atau kepintaran Nah Zaka'un kecerdasan atau kepintaran Tentang kecerdasan dan kepintaran Ini ada dua macam ada yang sifatnya tobi ya, memang sejak awal orangnya cerdas, ya. anaknya cerdas, mudah menghafal, mudah memahami, ya. itu dari awal, ya. dan ada yang mesti ijtihadi, dia harus berusaha, supaya bisa cerdas, ya. ini bisa kita bedakan, Artinya, bukan menilai orang lain, tapi kita menilai diri kita sendiri. Nah. Kadang, satu permasalahan, si Fulan cepat paham. Cepat hafal. Tapi si Alan, susah, luar biasa. Diulang 10 kali, ya, yang disampaikan A, yang dipahami B. Nah. Yang seperti ini, memang butuh kesungguhan. Ya. Nah, sebab so, secara tabiat dia tidak memiliki kecerdasan, iya. Di itu di satu sisi, tapi di sisi yeah. yang lain mungkin dia cerdas, iya. Nah, contohnya apa? Ada yang sudah lama belajar untuk uh, di sini kita punya pondok tahfiz ya, belajar quran pasti belajar tentang pasti tahsin, ya, pastinya tolong bacaan, nyetol hafalan dan seterusnya. Iya, enam tidak mungkin sampai ke tingkatan itu sebelum iya ditasin dulu. Enam ada yang mungkin sudah puluhan tahun setengah mati. Iya, jangan untuk hafal istilah-istilah tejuit, untuk prakteknya saja berat. Iya, tapi coba ditanya, iya jenis barang jualan, iya, wow oh, tidak ada tidak ada hafal ada hafal semua ia ya, mulai dari barang yang sudah lama tidak ada out of stock sampai dengan barang yang up to date nah hafal semua tapi giliran masuk ke pelajaran itu agak buntu-buntu sedikit ya nah itu memang demikian keadaannya ya nah ada juga yang subhanallah luar biasa menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, ya, belajar ilmu agama tapi ketika diperhadapkan di, di bidang bisnis, pusing, tidak ya. tahu di mana dia mulai, ya. apa yang mesti dia kuasai dan seterusnya. Ya. Maka pahami kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Nah. nah, Imam Ash-Shafi'i sendiri itu pernah memberikan juga tips bagaimana kita agar cerdas. Ya. Nah, beliau pernah katakan sebagaimana disebutkan Imam Nuka Iman Yawziya dalam tibu nabawi. arba'atun ya. tazidu fil aql. arba'atun tazidu fil aqli. Ada empat perkara yang bisa menambah atau membuat kita lebih cerdas. Lebih pintar. Nah, yang pertama kata beliau adalah muja'alasatul ulama'. Bermajelis atau bersama dengan orang-orang yang berilmu. Ya bermajelis atau bersama dengan orang-orang yang yang berilmu. Nah, antum bersama dengan ulama, bersama dengan orang yang berilmu. Iya, antum dapat minimal dua perkara. Sebab orang yang berilmu, apalagi dia adalah ulama, iya. Minimal dua pelajaran antum dapatkan dari dia. iya. Sebab dia punya lisanul maqal dan lisanul hal. Ia. Lisanul maqal, lisanul hal. Hatta duduk-duduk cerita-cerita dari lisannya, walaupun itu bukan majlis, dia bisa memberikan antum faedah. Ia. Dengan lisanul maqal. Ucapannya. Mungkin ngopi bareng, Ya. Makan sokok bareng, ya. Nah, di situ mungkin ada faidah yang bisa disampaikan, ya. Dan tidak mesti selalu dimulai dengan Innal Hamdulillah. Ya. Nah, itu lisanul maqal. Ada juga lisanul hal. Dia tak berbicara, nah, tidak menyampaikan. Tapi apa yang dia diamkan, apa yang dia tidak mau komentari, ya, apa yang dia tinggalkan, itu beri pelajaran kepada kita yang seperti ini tidak layak ya, itu tanpa berbicara nah, dengan demikian kita mudah memahami ya, nah, sebabkan yang ada sebahagian nih ikhwan jemaah sekalian ya. uh, nanti berbicara gurunya, maka dia faham ketika gurunya tidak membicarakan, itu tidak paham-paham padahal dengan tidak dibicarakan dengan gurunya itu sudah isyarat, itu tidak usah dibati-bati Ya, cuma kita selalu mau dengar apa sebab masalah ini, apa sebab kalau masalah ini, ya kadang semua persoalan, ya dengan didiamkan itu sudah pelajaran buat kita. Ini bisa menyembuhkan kita. Kalau itu terus Yang mau dibati-bati, iya. Nah, makanya jemaah sekalian, kalau antum mungkin bertanya kepada guru antum yang ada di sini atau di tempat yang lain, Ya ditanya hari apa ini hari Kamis ya. sampai hari Kamis pekan berikutnya dia tiba-tiba ya tak checklist bawannya tapi checklist bukan warna biru ya nah ai tidak napa ini iya nah kadang itu dia sudah tahu iya pertimbangan menjawab iya pertama orang yang bertanya ini kondisinya gimana Ya. Dikhawatirkan kalau dijawab, ya, akan lebih parah nanti hasilnya. Ya. Yang kedua, ya, keterbatasan dari sisi waktu, ya. dan yang ketiga, keterbatasan dari sisi ilmu. Ya. Nah, maka pahami kondisinya. Ya. Dengan didiamkan seperti itu, kita sudah paham. Ini kalau mujahadah satu ahli ilmu. Ya. Nah. Sampai kepada dia punya saja, kita bisa ambil pelajaran Makanya di majlisnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal Berapa orang yang hadir? Seribuan yang hadir iya. Nah, berapa yang menulis? Yang menulis, tidak sampai setengahnya. setelahnya iya. Yang iya. lain apa? Yang lain, iya. mereka menyimak bagaimana metode penyampaian Bagaimana adab dan akhlak itu tidak ada di kitab kita. Ya. Bagaimana mengurai masalah, bagaimana memberikan pemahaman? Itu juga tidak ada di kitab kita. Ya. Kalau dan itu melatih kecerdasan kita, iya, nah melatih kecerdasan kita ini yang pertama. Yang kedua, Mujalah satu solihi. ya bersama dengan orang-orang yang soleh, iya, mereka. Hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. berbicara tentang solehan. Tentunya mereka adalah orang yang berada di atas ketaatan. Melaksanakan perintah menjauhi larangan. Ya. Nah, tentunya kalau kita ingin menjadi orang yang soleh. Ya, kita harus bersama dengan mereka. Ya. Tidak ada ceritanya kita ingin jadikan soleh. Tapi malas. Enggan. Bersama dan bermajlis dengan Dengan orang yang soleh Nah Yang ketiga adalah Tarkul fudul minal kalam Tarkul fudul minal kalam Meninggalkan Kalimat-kalimat Ucapan-ucapan Yang apa istilahnya fudul. Tidak bermanfaat Tidak ada gunanya Nah Nah, kalimat tersebut ya, diucapkan tidak mendapatkan pahala. Ya, nah, apa contohnya seperti itu? antum ya, punya grup Punya ya? Nah, mungkin ada juga sebagian di situ asal ada postingan, dia simak komen. Ya, pokoknya terus dia asal ada postingan pasti dia pada dulu makomen, walau komennya tidak berkualitas. Jadi maksudnya? Ya. Nah, yang bisa dibahas ke aja ka'anih. Lebih bagus dia tidak komen. Ya? Nah, sebab dengan komennya itu menunjukkan kualitasnya dia. Ya, bisa dimaham maksudnya. Nah, orang ya, tinggalkan itu kalimat-kalimat yang tidak ada gunanya. Ya? Nah, tidak bermanfaat. Fubul Ya, antum membiasakan yang seperti itu itu menyibukkan hati antum dengan perkara yang tidak bermanfaat. Segala itu menunjukkan Bahawasanya keislaman Anda masih butuh untuk diperbaiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil bali ma taquh mala yakni entarlah baiknya Islamnya seseorang ditinggalkan perkara yang tidak gunanya, tidak bermanfaat termasuk ucapan tulisan, tulisan mewakili ucapan, ya. media sosial, ya. tidak semua yang n posting orang, kalau langsung komentar di situ, ya. apa komentarnya tidak ada manfaatnya, yang lebih parah komentarnya bisa menimbulkan perselisihan, pertengkaran, keributan dan seterusnya, ya, itu malah semakin menunjukkan kejahilan dia. Ya. Kemudahan dia. Nah, dan yang keempat kata beliau adalah adalah astiwak. Ia ya. astiwak, astiwak ini, iaitu ya. takar atau ilfar, malbo atau mirab kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaksihkan ulut dan mendatangkan kehidupan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Ia dan ada sebuah penelitian yang sampai kepada saya. Iya, dari seorang profesor, doktor di bidang kesehatan, tapi dia bukan uh, di negara kita. Iya, tentang manfaat daripada ya, uh, apa mulut dan gigi yang bersih, ternyata pengaruhnya luar biasa pada otak dan mata. Iya, otak dan mata. Nah, makanya di antara sehatnya dia dari sisi kesehatan kalau gigimu sakit jangan langsung dicabut itu banyak saraf yang putus ke otak dan ke mata dan itu mengurangi kecerdasan membuat antum cepat memakai kacamata iya nah biasanya kita memang kalau asal sakit gigi cabut ya nah sedikit-sedikit sakit cabut ia. berapa solaf yang ke mata dan ke otak yang putus? Iya, nah, Ia. maka tidak berlebihan apa yang disebut kami muhsyafir, mereka Nah, kita ingat, yang kedua Ia. adalah hilsun. Hilsun ini uh, bisa dibahas akan, tamak semangat, ambisi, ya Terhadap ilmu, nah, ambisi yang besar terhadap ilmu ini bisa terwujud. Kita bisa berambisi, bersemangat. Pertama, kalau kita tahu keutamaan ilmu, keutamaan ilmu kita tahu, kita akan semangat itu, nah. Kalau tidak tahu keutamaannya, manfaatnya, maslahatnya, dia tidak akan tinggalkan majlis ilmu. Ia, ya. apalagi kalau dia datang ke majlis ilmu, iya, dia secara pribadi tidak merasakan manfaat iya yang ada, iya, dia dapat mudarat saja, iya, mulai dari temannya yang suka baca cerita, iya, enam. Kemudian orang yang selama ini dia percaya, iya ternyata oh, tidak beres juga, iya. Nah, akhirnya apa? Memang dari awal tidak punya Bekal dari sisi manfaat dari ilmu itu apa? Iya, keutamannya itu apa? Nah, apa sih manfaatnya ilmu yang kita pelajari? Apa masalahnya? Iya. Terlalu banyak kalau mau disebutkan ibadah kita tidak bisa, tidak bisa lurus, tidak bisa benar kalau tidak di atas ilmu. Salat yang kita kerjakan tadi mulai takbir sampai salam, ya. mulai rukun syarat pembatal sampai sunnahnya tanpa ilmu, iya, ini tidak ada manfaatnya, Iya. nah tidak bermanfaat, iya. Demikian pula dengan ibadah yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Iya. Jual beli dan yang semisalnya. Tanpa desain dengan ilmu. Anda akan terjerumus ke dalam perkara yang diharapkan. Iya. Nah. Semakin bertambah status yang anda miliki. Semakin butuh anda akan ilmu. Iya. Ada jomblo di sini. Ada. Iya. Nah. Ada itu untuk pula ada kemana nih? Yang Sampai dulu, mulai dari dulu, sampai sekarang Masih jomblo-jomblo ini, mana? Tak di situ, tetap dia hilang ya? Dia jomblo, dia butuh ilmu apa? Dia butuh ilmu terkait dengan ibadah secara pribadi ya? Haknya Allah Ibadahnya kepada Allah Kepada sesama manusia, utamanya kepada orang tua dan kaum muslimin. Selesai sampai di situ Dan begitu, statusnya bertambah dia menjadi suami karena menikah. Maka bertambah lagi ilmu yang harus dia tahu. Dia harus tahu kewajibannya sebagai suami. Dia harus tahu haknya istrinya. Dan itu ilmu. Ya. Enggak. Kalau dia tinggal di tengah hutan belantara enggak masalah. Tapi begitu dia tinggal di tengah masyarakat, ya, maka bertambah lagi ilmu yang harus dia pelajari. Bagaimana Islam memberikan bimbingan dalam masalah bertambah. Yeah. Nah, kalau dia pengangguran nggak masalah. Tapi ketika dia punya pekerjaan, entah sebagai uh, pedagang, dia butuh ilmu terkait dengan perdagangannya. Yeah. Sebagai karyawan, dia butuh ilmu terkait dengan karyawannya. Yeah. Maka semakin bertambah status Anda semakin bertambah pula kewajiban Anda untuk belajar. Nah, nah, jemaah sekalian rahiman wa Iya. Di sini kita akan sebutkan bagaimana para pendahulu kita yang soleh. itu begitu bersemangat dan berambisi dalam menuntut iya, dalam menuntut ilmu. Nah. Misalnya bagaimana mereka melakukan oh, oh mulawijahan atau mencatat fawaid. kita ambil contoh Imam Abu Abdillah Al-Khodi Muhammad bin Ismail Al-Khabi yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Amir Mu'minin fil Hadis. Iya. Amin Mu'minin fil Hadis. Mu'min Beliau iya. Diketahui ya, punya banyak guru dan seterusnya, lebih dari seribu gurunya. Iya. Beliau kalau malam iya itu paling sering terbangun ya. jarang tidurnya nyenyak kenapa tertidur ya. begitu diingat faedah langsung bangun ya. bangun untuk apa tulis cepat itu jangan sampai dilupa ya. nah sebab beliau menghadiri majelis ilmu ya memang tidak tidak menulis ya. kenapa Sebab apa yang dia dengar langsung nak hafal, iya yeah. sama dengan kita, eh, afwan, yeah. Nah, makanya nanti pulang beliau tulis, iya, yeah. siap-siap tidur, begitu tidur, naik, naik, ada tadi lupa, bangun lagi. Sampai muti punya ceritakan, kadang sampai 18 kali, 19 kali bangun malam, yeah. Nah, tulis, kasih nyala lampu, nah, tulis lagi. Ini Imam Al-Bukhari. Ya. Nah. Imam. Ya. Imam Al-Bukhari. Nah. Kalau masalah terikhlah menonton ilmu. Subhanallah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kata Imam Ibn Jauzi. Itu beliau sudah mekeliling dunia. Sebanyak dua kali. Baru setelah itu beliau menulis Al-Musnad. musnad Imam Ahmad. Dua kali keliling dunia, bukan pergi jalan-jalan, ya, bukan pergi rekreasi, menuntut ilmu, belajar, mencari guru, duduk di majelisnya Iya, nah sebab memang prinsipnya dahulu, al ya, ilmu yuk ilmu itu didatangi, bukan didatangkan. Ya kalau zaman kita ini bagaimana? Didatangkan. Eh, itu ni, dia datangkan. Itu pun sudah datang ni itu sumber ilmu. Eh, eh dah berdempeng, sibuk sekali kan? Eh, masya Allah. Itu ni. Eh, baru semuanya. Mau seperti memuhuri. Eh, tidak mungkin masih. Eh, nah, tu lupa dua kali keliling dunia. Eh, tidak main-main. Kita keliling aja tak parut saja. Mungkin belum semua, ya. Nah, ini akhir pekan ini ada ustad dan guru kita, guru antung dan guru saya. Saya dengar mau datang ke sini. Jangan lalu banyak alasan bukan. Ilmu sudah datang, ya. Ilmu sudah datang. Nah, ya, jangan sampai kena oh keduniawian. Kau tinggalkan majlis ini. Subhanallah. harapan tidak selamanya itu majlis ini. Tidak selamanya, ya. Nah, ini perlu saya ingatkan ya, sebab hampir penyakit di, di, di setiap daerah hampir sama begitu ya, nah, hampir sama begitu kadang mereka jenumi belajar, kenapa? siun naib ya, biar kami yang muda-muda maju lagi, karena sudah tomat saya Masya Allah sampai kapan kita belajar kan? sampai mati. Ini menuntut ilmu itu kan ibadah. Ya. Allah berfirman, "Wa'bud rabbak hatta yatiyaka al-yaqin." Beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian al-yaqin. Bukan bilang, "Aih sudah sini orang mati." Apalagi banyak lagi judul-judul aku ini tinggal di disuruh mami dia. Ah, Allah, tidak seperti itu jemaah sekalian. Ya. Nah. Nah, di antara contoh yang lain, Ishaq ibn Rahawi. Ya. Padalangan namanya Ishaq ibn Rahawi. Ulama yang saleh bernama Muhammad. Biasa disebut namanya Ishaq ibn Rahuya. Beliau pernah menikahi seorang janda. Hmm hmm hmm. hmm. Ini langsung kan itu. Memang ada apa dengantung? Ya. Beliau pernah menikahi seorang janda. Kenapa? Sebab janda tersebut memiliki warisan dari suami yang meninggal kitab-kitab mazhab syafi'i. Yeah, itu janda punya kitab-kitab mazhab syafi'i. Kenapa? Suami dari suaminya yang meninggal. Dan untuk dapat itu kitab, bisa miliki itu kitab, yeah, bisa baca itu kitab, bagaimana caranya? Ya. Men, beliau menikah itu janda. Ia ya. biasanya kita kalau mau menikah atau menikah lagi, apa yang kau tanyakan? Ha? Ada je kita penunggu, pasti dia bilang cantik mo. Ia, ya. nah, Tujuan tujuannya ilmu memang. Ia, nah, ia ya. beli sahur, dah pak sekian. Ia ya. maksudnya dapat kitab aja ah, ni, sempalatung pikiriku. Ia, ya. nah, beli satu, dapat kitab-kitabnya, ilmu maksudnya. Ia, ya. nah, bisa tuh jadikan contoh ishaq Iskandar Shahawi. Ia, ya. tapi maksudnya kepada milik yang jomblo. Ia, ya. jangan mi dulu kalian yang sudah menikah dan mau menikah lagi. Komen yang mukhlis. Ia, nah. Hati-hati, apalagi oleh, yeah. tidak pulang amal ke saya nanti. Yeah. Nah, kemudian, yeah. yang berikutnya adalah ijtihadun, ini yang ketiga resep dari Imam Syafi'i, kesungguhan, yeah. kesungguhan dalam menuntut. Nah, diantara contoh yang di sini kita sebutkan, kita sebutkan ringkas, waktunya sempit. Iya. Kita pernah kenal nama dan mungkin sering baca kitabnya seperti kitab Al-Qidawasitiyah, al Sheikh al Ould Islam bin ya. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harawi. Beliau punya kakek namanya majjuddin Ibn Beliau punya kitab namanya Al-Muntakoh. Ya. Ini beliau ini kakeknya Syiul Islam ini punya anak, iya itu anaknya iya jangankan di majlis, anaknya masuk kamar mandi saja, ya alih buku, ini buku bawa masuk kamar mandi, baca dengan keras di dalam kudengar ti, itu untuk kamar mandi saja, iya kita kamar mandi biasanya apa, ah menghayal, iya ini hampir tidak ada waktunya. Ya, Masukah Muhammad dan Yesus? Ini buku. Baca dalam keras supaya saya tahu dalam membaca ya. tulisan. Nah, bagaimana mereka bersungguh-sungguh? Ya. Nah, makanya hasilnya kita bisa lihat dan baca sampai dengan saat ini. Kalau ya. tuh baca, kitab kita menyebarkan salam, sembahan Allah. Itu buah dari kesungguhan mereka mungkin. Ya. Nah. Di sini masuk Islam pas azan kah atau misal -misal lamba -lamba sedikit. Eh? Okay. bisa lambat-lambat sedikit. Ya? Kifofun alamasiyah. Nih, bisa lambat-lambat sedikit. Ah, ya, oke. Okay. Nah. Yang berikutnya adalah yang keempat, bulagh. Ya. Yeah. Zakaun Hirsun jitihadul bulghah. Yeah. Iya. Orang menuntut ilmu itu dia harus iya yeah, berkorban dari sisi hartanya. Iya. Yeah. Berkorban dari sisi hartanya. Iya. Yeah. Bukan cuma fisik dan tenaganya dia kerahkan. Iya. Yeah. Dia juga berkorban dari sisi hartanya. Iya. Yeah. Minimal seperti yang antum lakukan apa itu beli buku tulis, beli pulpen ya. Kemudian untuk ke ke masjid, beli bensin untuk motornya antum. Ya. Nah, untuk menghadiri majelis ilmu di luar kota, iya. Siapkan ini bekal apa segala macam. Iya, But, butuh bekal untuk menuntut ya. Nah. Nah, terkait dengan ini jemaah sekalian, iya. Yang pernah belajar dari Jihadul Hadits, Pernah pasti menang namanya. Syubah bin Hajjaj. Rahimahullah ta'ala. Ya? Syubah bin Hajjaj ini. Itu pernah kehabisan uang. Untuk ongkos belajar. Ya. Nah. Apa yang dia lakukan. Ya? Biktu. Saya menjual. Baskomnya ibuku. Seharga tujuh dinar. Ia apa nak jual? Bascomnya mamanya nak jual. Ia mamanya tidak komplain sebab untuk apa? Untuk belajar. Ia. Nah, pernah kita di sini jual Bascom untuk belajar? Tidak ada. Kalau jual sepeda untuk belajar, ha? ada. Nah, jual ar untuk belajar ada. jadi Bascom nak jual. Yeah. nah, sama dengan gurunya Imam Malik itu Rabiah bin Abi Abdurrahman yeah. nah, ini diceritakan langsung Imam Malik bahwa guru saya dulu pernah kehabisan modal, kehabisan uang untuk belajar nah, akhirnya apa dia naik ke atas rumahnya na ambil genteng di rumahnya dan jual. Na jual genteng di rumahnya, Balpi nak pakai, pergi belajar. Oke. Yeah. Nah. Ada yang pernah begitu di sini? Jual seng. Eh. Ndak betul para ulama salaf, tidak main-main. Ya. Yeah. Nah, ndak tahu nak pikirkan kalau bocor itu mana. Masuk hujan, hmm. ya. tapi itu menunjukkan bagaimana seriusnya mereka. Tidak modalnya naik atau mana ambil tu sembahalampah. Ya, nah termasuk di antara hal tersebut jemaah sekalian rahimani uh, warahimakumullah. Ya. adalah Hisham Ad-Dimashki ini ya ini Hisham Ad-Dimashki uh, gurunya Imam Bukhari Imam Abu Dillah Bukhari dan dia ketika itu mau belajar kepada Imam Malik bin Anas di Madinah Ad-Dimashki waktu dia tinggal di Damaskus. untuk ke Madinah itu butuh biaya luar biasa ya. butuh biaya luar biasa hasilnya nanti dia bisa ke Madinah setelah bapaknya najual rumahnya baru bisa ke Madinah anaknya belajar bertemu dengan imam Imam Malik bin Anas iya sudah dia jual baskom jual genteng jual rumah iya untuk belajar iya kita kadang Iya, untuk beli bensin juga memikiri. Iya, nah, begitu mau keluar, ada macam jadi hari ini. Kenapa? tak punyuh, oh habis bensinnya. Alhamdulillah, ada uzur. Langsung masuk rumah. Iya, ada uzur, ada uzur. Tiga gabi isi. Subhanallah. Iya, tapi kita tidak. Ya. nah, kerana memang faham betul nilai dari ilmu kita tidak. Buktinya apa? Iya, nanti ketika Bu ada permasalahan, baru di situ bingung Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini? ya Iya, nanti ketemu masalah. Nah. Iya, ini kisah ya, di pasti kisah yang menali juga. Iya, beliau dijualkan bapaknya ingin pergi belajar ke Imam Malik. Sampai di majelis Imam Malik, iya. Uh. Imam Malik menyuruh asistennya memukul Hisham Ad-Dimashki. mula 15 kali. Kenapa? Ini murid melakukan kesalahan. Dipukul 15 kali. Tidak. Kadar Allah Hisham Ad-Dimashki komplain. Tidak terima. Kenapa sampai 15 kali ya, dipukul. Maka dia pun ya, komplain langsung kepada gurunya. Imam Malik. Melu ya, katakan "Zalam jani." Antung Sudah menzolimi saya Iya Hanya untuk kesalahan seperti itu Saya dipukul 15 kali Iya Ini begini harusnya penutinmu Kalau ada Kebenciannya masalah dengan gurunya Langsung nasampaikan ke gurunya iya. Jangan tinggi cerita di luar Bisa dipaham maksudnya Cerita di luar atau di depan gurunya senyum senyum selepas itu tidak pernah datang. Yeah. Ini kalau dia seperti ini masuk sampai yang guru anda sudah melakukan kesalahan itu guru walaupun dia guru manusia dan Imam Malik mengakui kesalahan yang ketika itu beliau pun tanya, fakar fakar tu kalau begitu apa pada kompensasinya untuk menembus kesalahan saya sudah mengulang kamu kamu dipukul di sekali, iya, dia guru juga harus akui karena memang dia salah. Iya, jangan dibilang karena ustaz nol iya tidak pernah merasa kamu atau bikin peraturan. Apa peraturannya? Pertama, ustaz tidak pernah salah. Iya, peraturan yang kedua kalau ada masalah, kembali ke poin pertama, iya, ustaz itu dia manusia biasa. Ya, punya kesalahan. Ya. dan dia harus akui itu. Ya. Makanya Imam Malik minta famak kafaratuh. Apa kafalannya? Dia ini murid bukannya dendam, beliau malah mengatakan, iya, ajarkan saya 15 hadis lengkap dengan sanatnya dan syarahnya. Karena 15 kali gak dipukul. Iya. Nah. Ini sekali koko. alhamdulillah Imam Ali menjadikan 15 Ya, dengan sanad dan syarahnya itu hadis. Selesai itu, iya, apa katanya? Zidni ad-darbah. Tambah-tambahi boleh pukulan tak. Supaya bisa tambah-tambahi hadis juga kupelajari. Ya. Ini Isam ad-dimasik. Ya, yang sampai jual rumah untuk pergi menuntut ilmu. Nah, kita biasanya kalau dendam sama guru bagaimana? Oh, mana rasa ustaz? Ya, pokoknya semua media sosial yang dia punya akun di situ, uh oh, penuh. Tidak oh, tidak tersebut ni ustaz pulang, langsunglah sebut namanya. Ha? Dia ni ada penyewaran. Padahal itu mungkin ustaz di sana kau belajar mak anipu. Ya, di situ kau belajar dasar-dasar Islam. Begitu dia bilang, ada kesalahannya gurunya. Subhanallah. Tidak nak sebut ke Ustaz Fulan, Nasa Manta akan iftus Fulan jahil baya hinduk dia. Nah, ada masalah dengan guru, temui guru. Ada begini, begini, begini, begini, begini. Sebagaimana dilakukan, Hisham, di masjid, Janganlah pernah dendam. Guru pun juga manusia biasa. Bukan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, dan. Nah, kemudian jemaah sekalian ya, rahimani wa rahimakumullah, kita ringkas ya. Yang kelima dan keenam itu adalah shohbatul ustad wa tuluz zaman. Untuk belajar Anda harus bersama dengan guru. Bukan belajar otodidak. Bukan belajar sendiri. Anda harus bersama dengan guru. Ilmu diambil langsung kepada seorang guru. Ini metodologi dalam Islam. Ilmu apa saja? Ya, yeah. nah coba lihat kembali kepada sejarah. Nah, Rasulullah SAW, paham bahasa Anda? Paham ya? ya? Jelas paham, Arab. Ya. Yeah. Paham sekali. Iya. Al-Quran pakai bahasa apa? Al-Quran pakai bahasa bahasa Arab. Al Apakah nanti cuma dikasih Al-Quran? Eh, macam tuh ni kok? Iya. Begitu? Tidak. Siapa yang bimbing beliau? Jibril asy-Syallallahu alaihi Ada gurunya. Ya. Nah, Padahal dia sudah faham bahasa Arab. Al Walaupun tidak bisa, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ummi memang. Eh, dimulai oleh Nabi kepada siapa Jibril alaihi salatu ya. Ayat demi ayat sampai selesai. Iya, selesai Al-Qur'an. Di bulan Ramadan dua kali jibril itu untuk mengajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat. Tidak dia melakukan kapasitas para sahabat dari sisi bahasa Arab. Ya. Nah, apakah Nabi cuma katakan silakan baca Al-Qur'an, pelajari sendiri sesudahnya? Ya, semua ucapan ku Pahami sendiri dan seterusnya Tidak. Mereka dibimbing langsung Oleh Nabi SAW Demikian seterusnya Sampai dengan zaman kita ini Maka Jangan ada orang yang menutilmu ya, Dia Istilahnya belajar tidak, Beli buku sendiri pelajari sendiri Bikin kesimpulan sendiri Tidak seperti itu Ya anda harus bermajelis dengan guru, minta penjelasan dari dari guru Anda. Dan yang paling terakhir, tulus zaman, ya, tulus zaman. Belajar itu waktu yang panjang, jemaah sampai kita wafat, ya. Nah, tidak ada batasan dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, kapan kita menuntut ilmu? Nanti kalau kita sudah wafat, Iya, sebab ilmu ini seperti diungkapkan Imam Ahmad, lebih kita butuhkan dibandingkan makan dan minum. Makan dan minum, merupakan kita butuh dalam sehari? Dua tiga kali, paling banyak, empat kali, ada lima kali makan sehari luar biasa. Tapi namanya ilmu, setiap detik Anda butuh. Anda mau berbicara butuh ilmu. Anda juga mau diam itu butuh ilmu. Anda mau memerintahkan sesuatu butuh ilmu. Anda mau melarang sesuatu butuh ilmu. Anda mau mengabarkan sesuatu itu juga butuh ilmu. Ya. Setiap detik kita butuh ilmu. Jemaah sekalian. Ya. Adapun makan dan minum dua tiga kali. Ya. Kalau empat kali makan dalam sehari luar biasa itu. Ya. Nah, makanya, iya sebagai nasihat terakhir jangan kita pernah putus dari belajar atau menuntut ilmu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. 6. Nah. Manfaatkan waktu dan usia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah. Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengungkapkan ma dadimtu alasyai nadami di ya. al yaumin gharabat fihi syamsuhu. Iya. Oh saya tidak pernah menyesali sesuatu kecuali menyesali tentang hari di mana hari tersebut matahari terbenam berlalu satu hari ya ajalku semakin dekat walami yazid fi amali tapi ternyata amalanku tidak semakin bertambah ya itu penyesalannya para sahabat nah maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Iya. Nah. Iya, maka di penghujung nasihat ini, iya, saya ingatkan di akhir pekan ini ada guru qidah. Betul? Iya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan sia-siakan iya hal tersebut. Seorang penuntut ilmu dia tahu. Iya, kalau memang dia betul-betul butuh ilmu, dia tahu bahwasanya itu harus lebih diprioritaskan. Nah, kan di akhir nasihat ini saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh ikhwan dan seluruh akhwat ya. Demikian pula kepada panitia dan semua pihak yang ikut andil dalam ya, dalam pertemuan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, taufik kepada kita semua. Untuk mengamalkan apa-apa yang sudah kita ketahui, sudah kita ilmui. Inna walaidzali, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Rabbi Hamdik, semasafirkan tuwileik. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.